Anggota FPPI Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia mengutuk pelaku penganiayaan brutal terhadap ketua umum FPPI Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang dilakukan oleh orang tak dikenal, orang suruhan, orang bayaran. Sikap dan tindakan pengecut kalian adalah biadab, keparat. Tidak bisa dimaafkan, cepat atau lambat kalian, para pelaku dan pengendali pasti menanggung akibatnya. Hai para musuh FPP yang juga musuh bangsa Indonesia, ketahuilah kami semua anggota FPP di seluruh wilayah Indonesia siap bangkit bersama, membela, dan melindungi ketua kami. Kolonel Porna Wirawan Sukamwaras yang kalian aniaya Kami bertekad membela kejujuran, kebenaran, dan kehadiran. FPPI hanya untuk kalian. hanya untuk dia. Anggota. Jadi, saudaraku, itu tadi ya salah satu pernyataan perwakilan FPPI atau Forum Pejuang Purnawirawan Indonesia. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Nah, di mana di sini Ketua Umum FPPI adalah Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Yang beberapa waktu lalu kita sudah ramai diberitakan yaitu adanya orang tak dikenal ya yang menusuk kaki beliau dan di rumah sakit saat ini beberapa waktu sebelumnya sudah sering dapat teror sepanjang yang saya tahu selama ini Kolonel Purnawirawan Sugeng ini sebenarnya aktif ya aktif menyampaikan terkait kondisi bangsa ya terkait apa yang dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia jadi kalau ada purnawirawan yang berbicara begini kemudian dapat intimidasi apalagi sampai terjadi penusukan begini, artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Apakah ini ada hubungannya dengan kritikan-kritikan terus yang dilakukan oleh Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras atau bukan? Motifnya belum kita ketahui kawan karena sampai saat ini belum ada informasi pelakunya. Dan Ketua PPAD ya Letnan Jenderal TNI Purnawiran Doni ya, Pak Doni ini sudah turun tangan dan meminta kepada aparat ya khususnya di Polda Jawa Barat agar segera mengusut siapa pelakunya ini. Kalau sudah ketangkap pelakunya tanya Siapa dalangnya? Siapa dalangnya? Karena bukan kali ini aja peristiwa ini Kolonel Purna Sugeng Waras Ya, menghadapi masalah begini Sebelum-sebelumnya ada Berusaha dicilakai Berunut ini ya Berunut Kalau tidak salah dulu itu waktu hadir dalam rangka Acara Persiapan PA212 itu kena teror kemudian pulang ke rumahnya di Bandung kena lagi teror. Nah ini kalau dirunut dirunut ini ada rentetannya. Ya. Jika ini ada hubungannya dengan kritikan yang disampaikan oleh Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras ya, kepada pemerintah, maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini yang mendapat kritikan mengundang. Ketua Umum FPPI, yaitu Kolonel Purnayuran Sugieng Waras dan beberapa timnya, mengundang uh, ajak dialog, ajak diskusi. Saya yakin, Purnayuran Purnayuran ini pasti memiliki pesan atau masukan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, tapi mungkin selama ini belum ada. Ya, Eh, hubungan komunikasi yang baik. Yakinilah bahwa Purnayurawan ini terdiri dari ya jenderal-jenderal Purnayurawan, kolonel. Adalah mereka-mereka semua yang sangat cinta tanah air ini. Sangat cinta negeri ini. Yang tidak mau negeri ini dijajah oleh kapitalis-kapitalis eh, asing. Karena itu doktrin. Doktrin Sumatuntara dari Prada sampai jenderal itu doktrinnya sama untuk NKRI. Jangan biarkan sejengkal tanah pun negeri ini dikuasai asing. Dan yakinilah bahwa purnawirawan-purnawirawan -purna ini, ya, memiliki pemikiran-pemikiran yang jernih, memiliki strategi-strategi pemikiran strategi untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya. Purnawirawan ini sudah mengalami berbagai macam proses pendidikan latihan yang keras, ya rela mengorbankan, rela berkorban jiwa dan raga untuk negeri, sudah mengalami berapa kali pertempuran-pertempuran dari operasi untuk kedaulatan NKRI dan tidak sedikit yang gugur di medan perang. Artinya kalau sudah pernah rantai, ini angkat bicara terkait kondisi bangsa, ini harus didengarkan Ada komunikasi seperti apa Karena Purna ini punya pengalaman yang banyak Yang belum tentu Kalian-kalian yang dikritik ini Sang pengalamannya Purna Yurantai ini sudah mulai buana Pasti tahu persis bagaimana kondisi rakyat di sekelilingnya mulai dari berdinas dibawa ke daerah operasi tahu kondisi, di saat pensiun udah berbawa dengan masyarakat lainnya sebagai rakyat Indonesia, jadi tahu kondisi jadi wajar kalau masih ada purna yurawan, ya mau berbicara, ya mau menyampaikan sesuatu kritikan, masukan saya kenal beli betul beliau ini ya, kolonel waras ini sinur saya, abang saya, bapak saya, saya kenal betul wataknya. Dimana-mana selalu hadir menyerukan untuk kebaikan bangsa ini. Ketolonglah, ajaklah para purna ini untuk duduk bersama, berdiskusi untuk kepentingan negeri ini. Dan sampai sekarang saya masih sangat yakin, tidak ada pernayurawan di negeri ini. Baik dari TNI maupun Polri yang berniat untuk memberontak melawan negara ini. Tidak ada. Yang ada adalah pernayurawan-pernayurawan yang aktif bersuara ini adalah demi untuk kebaikan bangsa ini, negara ini, demi untuk rakyat. Jadi jangan panas ketika kalau diingatkan, diberikan masukan, diberikan kritikan. Tapi jadikanlah itu sebagai eh, suatu vitamin untuk untuk yang lebih baik. Nah, kalau belum paham apa maksud kritikannya ya, tolonglah ajaklah. Nah, ajaklah ya. Untuk duduk bersama. Dengarkan apa masukan dari para purnawirawan ini. Ya, saya beberapa kali ketemu dengan beliau terkadang juga ya sedikit-sedikit ngobrol-ngobrol terkait kondisi-kondisi ya kalau mungkin ada kritikannya yang terlalu tajam ya berarti selama ini beliau menyampaikan suaranya tidak pernah didengarkan dan sekali lagi kepada sahabatku seluruh Indonesia dan seluruh penguasa-penguasa di negeri ini yakinlah tidak akan ada purnayurawan yang akan Memberontak melawan negaranya sendiri tidak ada. Ini saja kawan, semoga pelakunya segera ketangkap dan di dikroscek. Kita tunggu saja monitor karena saya monitor di, FP, di internal FPP, mereka juga sudah bergerak. Ya karena di FPP ini kan lengkap semua ilmu di situ. Ada yang ilmu apa saja ada di situ ya diantara anggota FPP namun demikian saya tetap menyarankan agar kasus ini biar ditangani oleh pihak yang wajib dalam hal ini Polri yakinlah bahwa Polri bisa menangani masalah ini Insya Allah bisa makanya kita tunggu dengar seperti apa kelanjutan kasus ini kawan demikian tetap semangat jaga persatuan di Indonesia ya